Tapi Mas Yanto, nah, kali bagus. ini saya akan Kampus. menerapi Mas apa Pak? Mbak, Lohalim. Mbak Lohalim. Ini uh, belionya ada tadinya ada cedera HNP atau saraf kejepit kecepit. Nah, terus sekarang dia keluarnya nyeri di daer daerah paha ah. depan. Jika sudah sekitar lima hari, mencoba kita akan rilis dengan masalah reposioning. Semoga bisa membantu. Hey. Nah, itu ya. Oh, ada, ada, ada, ada, ada, ada. saya udah Selamat, <tuh> ya, nafas, ya, sini. Eh. Hmm. Iya. Hmm. ya. Uh. Hmm? ya. Uh. Oke. Oke, jangan anu, Pak. Ini. Eh. Nah. Ponso sedikit. Akan sini sedikit. Ya. Mas. Red. Ya Nih, Mas. Mas. Mas. ya. Nih. Ni? Ini. Nih? Gak. Nih? Gak. Nih, nih. nih, ah, mas, nih, lihat, nih, iya, oke tadi, ini sakit, iya ini? nih, enggak, kalau ini, enggak ini, nih, enggak, ini doang, ada apa sih, ini, itu ya, mas. Mas. Selamat malam. buat berdiri. Oke, berdiri enggak sakit? Sudah lagi, lagi Pak. Hmm, agak hilang, Pak. Agak eh? ya. agak. Enak, hmm, ada ini apa? Enak, enak, enak, enak. Ah. Murah, ya, Yang lurus, tangannya tangannya yang lurus. Emas nih. Ini apa Raketnya di itu. Nah, Masih? Nih nih, hmm. mm. oke okay, sekarang balik enak eh. <laughs> ini gini kakinya teguh yeah. pegangin, kangen ya tenang aja nggak bakal lari kok nah. Ya, lepas. Sekarang gua jalan. <laughs> kalau kita tawarti tas gitu. Benar, Pak. Sik paling kalau pakai gini traksi ini enggak begitu ini. Hah? Eh? Enggak begitu sakit. Terus? Ya udah. Enggak ringan gitu, seringan. Heeh. Ya, enggak jarum gitu, Pak. Menyeram. Pelangi lagi. Kali lagi ini. Ini harusnya kalau Kan, hmm. udah turun. tak, tak, mundur munduran dikit. Kan ya, lorong, Terus, di ini, Udah, hmm? Oh, senah. Ini sang. Eh. Ya, pegangan, pegangan, pegangan, pegangan, pegangan. Ilis, kayak ini, lemas, lemas. Hei, Kak, cepat tes. Enak, enak sih, enak,